Guys, berjumpa kembali di channel FBS Robinson. Stay tune dan ikuti terus perjalanan saya menjelajah explore adventure journey dan lain-lain. Nah, sedikit berbeda pada konten kali ini, kita tidak di lapangan. yang Biasanya kita di lapangan, ya kan? Nah, jadi yang baju yang saya pakai ini, guys, saya baru saja membeli sebuah action cam yang di marketplace Indonesia dia memiliki rating penjualan paling tinggi berarti paling laris ya kan nah sudah jelas ya kameranya apa yang konon katanya kamera ini dia memiliki spek dewa guys tapi harganya tentu saja sangat terjangkau oke langsung saja kita ulas kamera action cam Brica Bipro 5 Alpha Edition Mark 3S oke apa saja sih spek-speknya dan apa kemampuan dari kamera tersebut? Oke saya kira oke okay, terima kasih ini ini guys paket kita sudah datang kita akan unboxing Alpha Edition Mach 3S adalah produk action cam terbaru dari Brica yang udah 4K dilengkapi dengan AIS atau Electronic Image Stabilization dan dilengkapi juga sebuah remote control dan katanya sudah disediakan aksesoris yang cukup lengkap untuk action cam ini seperti mounting untuk helm dan sepeda, kemudian juga ada mikrofon dan lain-lain kita mulai dari packaging terlebih dahulu ya Packaging dari Action Cam ini menurut saya cukup bagus Bagian atas materialnya terbuat dari Mika transparan So kalau misalnya kita mau melihat produknya kita langsung bisa melihat secara langsung Dan menurut aku ini cukup unik dan yang bawah ini dia terbuat dari kardus Nah di bagian depan dusnya ini ada keterangan AIS untuk yang seri yang ada AIS-nya. Ini menegaskan kalau Action Cam ini sudah dilengkapi fitur elektronik Image Stabilization Sedangkan untuk seri yang satunya dia memiliki fitur super wide angle Jadi gambar yang akan dihasilkan itu memiliki uh, lebar angle atau sudutnya yang sangat lebar Resolusi video untuk cam ini sudah bisa 2.7K 30fps sampai 4K 30fps Dan untuk resolusi kamera sendiri itu 16MP dan sudah bisa terkoneksi wifi agar bisa terhubung ke smartphone tentunya dan yang terakhir, action cam ini sudah waterproof yang bisa dibawa menyelam hingga kedalaman 40 meter. Nanti kita bakal lihat aksesoris apa aja yang ada di paket pembelian Brica B Pro 5 Max 3S ini. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mengontrol action cam ini melalui smartphone, teman-teman bisa mendownload softwarenya yaitu Brica B Pro 5 AE 3S yang bisa di di Google Play maupun di App Store. Sementara untuk spesifikasinya sendiri, teman-teman bisa melihat di bagian belakang boxnya. Di sini ada banyak banget dan cukup lengkap untuk spesifikasinya, seperti sensor yang digunakan, kemudian ada resolusi video dan juga resolusi foto, dan pokoknya lengkap banget ya, ada di sini. Dan pertama, di sini ada waterproof case yang tentunya udah include langsung di B Pro5 nya. Nah, ternyata di bagian dalam dusnya ini, ada kotak hitam lagi nih, di sini ada keterangan tipe produknya, yaitu B Pro5 Alpha Edition nah di dalam sini cukup banyak aksesorisnya guys ada mikrofon dengan jack audio 3.5mm ada extension cable microphone 2.5mm remote control ada atur charger 2A micro USB kabel handlebar mount 3 unit pivot arms frame case quick release mounting tripod mounting skeleton back casing cable ties strap dan field cross strap clip mount base mount metal wire dan Extra Double Tip 3M selanjutnya adalah pembersih, manual book, stiker Dan yang paling penting yaitu kartu garansi Nah kalau untuk varian yang super wide angle lens Itu sebenarnya isi paketnya penjualannya itu kurang lebih sama Yang lebih lain cuma di warnanya aja Kalau yang AIS ini warnanya hitam Dan yang super wide angle lens ini varian warnanya grey atau abu-abu Jadi kayak yang udah kita bahas tadi Unit b 5 nya ini ada di dalam case waterproof nya Material bodi Bipro 5 ini terbuat dari plastik yang cukup bagus, kelihatan solid dan nyaman saat digenggam. Pada bagian depan terdapat tombol power sekaligus tombol perpindahan mode seperti perpindahan dari mode foto ke video, kemudian mode playback atau melihat hasil rekaman atau gambar yang sudah kita ambil. Lalu ada mode pengaturan kamera dan pengaturan sistem. Lalu pada bagian bawah tombol power terdapat layar LCD monochrome sebesar 0,5 inch untuk melihat mode kamera, jam, indikator baterai, Wifi dan selalu terpasang atau tidaknya microSD pada kamera Kemudian di sisi kanan layar terdapat juga LED indikator Dan terdapat juga sebuah lensa dengan sensor Sony Exmor R sebesar 12MP Pada bagian belakang ada layar LCD jenisnya TFT LCD sebesar 2 inch Untuk memudahkan penggunaan foto dan video juga untuk melihat hasil rekaman Juga ada pengaturan pada kameranya Terdapat dua LED indikator pada sisi kiri layar Lalu untuk pada bagian atas action camnya, ada tombol shutter sekaligus tombol untuk menyalakan wifi pada kameranya. Dan di bagian kiri terdapat lubang speaker dan tombol navigasi up and down. Tombol navigasi atas bisa digunakan untuk mematikan tombol wifi ketika sudah selesai digunakan. Dan tombol navigasi bawah bisa digunakan untuk mematikan atau menyalakan mikrofon saat recording. Lalu pada bagian sisi kanan action cam terdapat slot micro sd card hingga 64GB. Kemudian ada juga micro HDMI. Lalu ada juga lubang buat external mic-nya Lalu di bagian bawah, Shinkane terdapat lubang skrup, striker Brica, berisi keterangan tipe modelnya, kemudian juga slot baterai baterainya sendiri menggunakan Li-Ion battery dengan kapasitas 1000mAh yang bisa bertahan dalam penggunaan normal itu bisa sampai 2 jaman Dan untuk waktu pengisian dari nol sampai penuh, itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jaman di Bipro 5 Max 3S ini memiliki kualitas foto dan kualitas video yang lebih baik tentunya dari seri sebelumnya Resolusinya sendiri juga sudah diupgrade mulai dari 720p dengan frame rate 120fps dan ini cocok banget buat membuat sebuah video slow motion kemudian ada di resolusi 1080p atau Full HD di 30 dan di 60fps kemudian ada juga di resolusi 2.7K dan di 4K itu semuanya di 30fps Selain itu, Bika Bipro 5 ini memiliki beberapa fitur yang menurut aku cukup bagus seperti video recording, photo recording, slow motion mode, photo burst mode, photo timer, timelapse mode, loop recording, wifi live stream dan playback. Sementara untuk fitur yang membedakan di antara kedua SN ini adalah adanya fitur AIS untuk B Pro 5 III S yang ada AIS yang warna hitam ini dan dia sudut pengambilan gambarnya ini di 150 derajat. Sedangkan untuk yang super wide angle, dia tidak punya fitur AIS tapi dia mampu mengambil gambar dengan sudut yang super lebar yaitu di 180 derajat. Nah sekarang aku bukan ngebandingin hasil kualitas video maupun foto dari kedua S&M ini langsung aja kalian bisa lihat berikut ini.